Halo sahabat Ice apa kabar? Tahukah sahabat bahwa daun pepaya memiliki manfaat besar bagi kita semua? Dikutip dari Hotline, beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa daun pepaya memang memiliki potensi farmakologis. Berikut ini 6 keunikan dan manfaat daun pepaya bagi kesehatan kita semua Yang pertama mengontrol gula darah Daun pepaya sering digunakan untuk terapi alami penderita diabetes di Meksiko Penelitian yang dilakukan terhadap tikus yang berjudul "Hypoglycemic Effect of Corica Papaya Leaves Instructorsization Induced Diabetes telah menunjukkan bahwa daun pepaya memiliki efek antioksidan dan penurunan gula darah yang kuat. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan daun pepaya dalam melindungi sel penghasil insulin di pankreas dari kerusakan dan kematian dini. Meski demikian, sampai saat ini belum ada studi komprehensif terhadap manusia sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Yang kedua memperbaiki sistem pencernaan. Rebusan dan pepaya dan ekstrak daun pepaya sering digunakan sebagai terapi alternatif untuk meredakan gejala pencernaan yang tidak nyaman seperti kembung dan mulas. Sebuah studi yang berjudul Das Carica Leaf Extract increase the Platelet Count an Experimental Study in a Murine Model Menunjukkan bahwa daun pepaya mengandung serat yang berfungsi memperbaiki sistem pencernaan bernama papain. Papain terkenal karena kemampuannya memecahkan protein besar menjadi protein dan asam amino yang lebih kecil dan lebih mudah dicerna. Penggunaan tambahan bubuk papain yang bersumber dari buah pepaya mengurangi gejala pencernaan negatif termasuk sembelit dan mulas pada orang dengan sindrom iritasi usus besar. Manfaat ketiga adalah sebagai berikut dan pepaya bisa digunakan untuk mengobati demam berdarah. Salah satu khasiat daun pepaya yang terkenal adalah potensinya untuk mengobati demam berdarah. Seperti dilansir dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC, demam berdarah merupakan virus yang ditularkan oleh nyamuk. Kasus parah dari infeksi ini dapat menyebabkan penurunan kadar trombosit dalam darah, sehingga meningkatkan risiko pendarahan. Meskipun saat ini belum ada obat untuk demam berdarah, beberapa pengobatan tersedia untuk mengatasi gejalanya. Salah satunya adalah daun pepaya. Dalam penelitian berjudul Effect of Carica papaya Leaf Extract Capsule on Platelet Count in Patient of Dengue Fever with Thrombocytopenia, daun pepaya terbukti dapat meningkatkan trombosit pada pasien demam berdarah. Selain itu pengobatan dengan daun pepaya terbukti tidak memiliki efek samping, jadi bisa digunakan pada penderita demam berdarah denggi yang mengalami trombositopenia. Keutuhan keempat daun pepaya memiliki efek antiinflamasi. Berbagai olahan daun pepaya sering digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam kondisi peradangan internal dan eksternal termasuk ruang kulit, nyeri otot, dan nyeri sendi. Menurut sebuah studi yang berjudul Das Gerica Papaya Lip Extract Increase the Platelet Counts An Experimental Study in a Moran Model menyatakan bahwa daun pepaya mengandung berbagai senyawa yang bermanfaat sebagai antiinflamasi, seperti papain, flavonoid, dan vitamin E. Studi lain berjudul Anti-inflammatory Activities of Etymological Extract of Carica Papaya Leaves menemukan bahwa daun pepaya secara signifikan dapat mengurangi peradangan pada tikus yang mengalami radang sendi. Namun, sampai saat ini belum ada penelitian pada manusia sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Manfaat daun pepaya yang kelima adalah daun pepaya diyakini mampu mempercepat pertumbuhan rambut. Sebuah penelitian berjudul Diet and Hair Loss. Effect of nutrients deficiency and supplement use telah menunjukkan bahwa tingkat stres oksidatif yang tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan kerontokan rambut. Mengonsumsi makanan kaya antioksidan dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Selain itu, mengutip review berjudul Nutraceutical potential of koreca papaya in metabolic syndrome, dan pepaya mengandung beberapa senyawa dengan sifat antioksidan seperti flavonoid dan vitamin E. Kedua nutrisi ini dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan rambut. Manfaat yang keenam. Daun pepaya diyakini mampu meningkatkan kesehatan kulit. Selain dikonsumsi secara oral, daun pepaya juga kerap dijadikan pasta untuk meningkatkan kesehatan kulit. Papain dalam daun pepaya dapat digunakan sebagai exfoliation. Daun pepaya dipercaya dapat mengangkat sel kulit mati. Dan berpotensi mengurangi terjadinya pori-pori yang tersumbat dan jerawat. Selain itu, enzim daun pepaya telah digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Demikianlah manfaat daun pepaya bagi kesehatan kita. Ditunggu ya video fakta unik kami selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.